Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan Persahabat ya, kita keunggahan pertama Alhamdulillah untuk Leslar Lover World Ini mendapatkan penghargaan kemanusiaan persahabat ya, luar biasa Semakin bangga semakin bahagia persahabat ya Alhamdulillah, ini suatu bentuk prestasi untuk kita semua, para fans. Lihat mendapatkan penghargaan kemanusiaan luar biasa, Pak Sahabat ya. Mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid dalam menjalankan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Postingan tersebut juga ingin Pak Sahabat ya, telah direpost langsung oleh Angkun 2id ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Assalamualaikum, selamat malam Alhamdulillah kali ini penghargaan kelima L2W kami ingin menginformasikan bahwa pada program donasi bencana ada program recovery Kebetulan kali ini kami memperbaiki masjid yang rusak Masya Allah, tabarakallah dulu pernah ada Les Lovers yang mungkin pernah berdoa Leslar membangun masjid tapi Alhamdulillah kami bisa mewujudkannya Meskipun dengan memperbaiki masjid, rusak karena bencana di Sulbar. Terima kasih buat para donatur setia kami yang selalu berdonasi bersama kami. Luar biasa persahabatnya. Ini tentunya suatu kebanggaan, suatu bentuk prestasi untuk kita semua para fans Leslar. Yang selalu memberikan kebaikan ke sesama kita. Luar biasa. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid untuk selalu menebar kebaikan. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial, yang mana tentunya dari akun polisi Leslar selar, para sahabat, ya, yang merepost kembali unggahan dari akun pembasmi kehaluan real. Di sini ada sebuah berita dari kompas, para sahabat, ya, bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora nikah 5 Agustus, rangkaian acara bakal disiarkan live di TV. Tentunya ini ada kesalahan bersahabat ya, bahwa tanggal 5 Agustus adalah Munduh Mantu, di Medan bersahabat ya, untuk tanggal pernikahan, tentunya di bulan Juli bersahabat ya, kita doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan tentunya kita doakan rangkaian acara pernikahan Lesti maupun Rizky Bilar, selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan, dalam postingan tersebut juga. Banyak sekali komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Hilal Anas Korboni ke mengatakan 5 Agustus kan ngunduh mantu di Medan Mopang. Tuh, sahabat ya. 5 Agustus adalah acara ngunduh mantu di Kota Medan, sahabat. Ya, doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah ungkapan spesial tentunya ini ada postingan percakapan dari akun Rani Da3 dan Lesti Kejora, persahabat ya. Ini kayak membahas soal pernikahan. Di situ ada yang ditutup, nih persahabat ya kalimat. Tentunya kalimat sepotongnya ada yang tutup nih, bikin penasaran persahabat ya. Di sinar sebuah uh, pesan aja di acara Dedek Silent, ya kata Lesti Kejora, tuh persahabat ya. Tentunya kita doakan saja para sahabat yang mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar dan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun Instagram. Direktur Leslar ada sebuah kalimat Getson juga dituliskan. Kok ditutup ya? Kan jiwa mimin penasaran. <laughs> Semua pasti penasaran para sahabat ya. Tentunya melihat dan tentunya akan menyaksikan secara live di TV acara rangkaian pernikahan Lesti maupun Rizky Bilar dan berikutnya juga para sahabat, ya kita lihat di sini ada sebuah postingan yang mana di sini ada sebuah unggahan dari IGNya TechYuni para sahabat ya Di sebuah kalimat kayak bahagia banget gak sih di bulan Juli ini adek aku nikah at Lesti kejora Kyungso debut Solo, aku sama suami ulang tahun Ah, Best buat bulan Juli tahun ini Makasih, semoga bahagia terus Giveaway gak nih, kayaknya seru deh Kata teh Juli, para sahabat ya Sudah dipastikan, bulan Juli adalah tentunya Bulan pernikahan Lesti dan Rizky Bilar So, itu adalah ya 5 Agustus adalah hari yang dimana tentunya acara rangkaian munduh mantu Para doakan yang doakan ini terbaik Mudah-mudahan acara apapun selalu diberikan kelancaran Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah posting atau unggahan spesial bahagia juga Alhamdulillah untuk lagu bawa aku ke penghulu Dari Letty Kejera ini sudah 20 juta viewers Para sahabat, ya Luar biasa baru satu bulan tentunya untuk viewers sudah mencapai 20 juta kali ditonton masuk ke 14 trending untuk musik para sahabat ya ini berkat kekompakan kesulitan yang tentunya kita berikan para sahabat ya untuk karya-karya idola kita ini mudah-mudahan saja selalu bersinar selalu memberikan inspirasi untuk kita semua dan ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan yang sangat spesial yang mana ketika ada wawancara dari mewakili fans Lesla Lovers Pak Sabat, ya. Salah Satu satunya di sini ada Teh Yuli dan Kak Ros Pak Sabat, ya, luar biasa Ini adalah mewakili fans les Lovers Tentunya membuat kita bahagia dan bangga Bakal ada Tiket untuk honeymoon Lesti dan Bilar ke Turki Yang sudah disiapkan oleh fans Pak Sabat ya luar biasa Lesti dan Bilar mendapatkan hadiah Honeymoon tentunya ke Turki dari hamba Allah memberikan kado pernikahan untuk Lesti dan Rizky Bila luar biasa dukungan kekompakan dan tentunya support dari fans memang the best banget oh, sahabat ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan Amin Ya Robbal Alamin tersebut seputar di post kembali oleh akun Instagram leslar__sabrotoing Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Hadiah tiket honeymoon ke Turki Hamba Allah memberikan kado pernikahan tiket honeymoon ke Turki Luar biasa para sahabat ya Tentunya ini adalah leslar sejati yang selalu memberikan doa dukungannya untuk Lesti dan Bilar Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fan yang sangat positif, persahabat ya yakni dari akun Instagram Ermina Wira di sastra mengatakan dalam kolom komentar masya allah aku sebagai penggemar ikut bahagia kalau melihat Les bahagia tetap sehat sukses terus dan cepat halal biar hatiku tenang luar biasa persahabat ya dukungan selalu diberikan doa terbaik selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan juga hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia, kejutan terbaru hingga vitamin-vitamin yang membuat kita semakin senang bersahabat ya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.